Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terap lor ceritanya ya lo ya ini wis terap sampai ngusung pawon wajan hari ini ngusung pawon. ii bawan tapi si ngungkah ini runganeng selama lagi si nunggu di si nanti tukang ngungkah ini lo Kemana-mana ikuti saya terus Bawa nih gilur Nah ini kayak Butuh eh Ini motor kayaknya Turunnya motor perjuangan Ini motor perjuangan sing sebuntin nanti kayaknya ya ini kondisi ini sama ya wis Mas sampai Bus mes sampai karena yes bisa dibilang wis yes, 50% puluh persen is sampai nengarakise o oh, is paru paru. Hihihi. Eh. Lo. Bangan tewe gih. Wow. Perjuangan ya. Oke, okay. eh, urong isong nyuken nangin isong muripi. Sementing petino nyebut gawe Oke, okay. kapai ulah berang sak. Ya. Oke, okay, lor wis sampai sampai ke hari perjalanan pulang